Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube video kitchen Di video kali ini aku pengen share ke kalian Bikin kolak pisang dan ubi Ini versi yang kuahnya putih ya teman-teman Kolak ini rasanya enak banget Pokoknya wajib banget buat kalian coba ya Bismillahirrahmanirrahim Yuk mari kita membuat Untuk bahannya Aku pakai ubi Ini ada 400 gram Kemudian pisang raja Bisa kalian ganti pisang kepok Atau yang lainnya Kemudian ada gula pasir Vanili dan garam secukupnya Kemudian ada tepung teligu satu sendok makan Ini untuk mengentalkan kuahnya Daun pandan Kemudian ini ada santan yang kental dari perasan yang pertama, kemudian ada santan encernya itu 1 liter. Pertama-tama masukkan santan encer ke panci yang mau kita pakai. Kemudian masukkan ubi. Jadi kita rebus dulu ubinya sampai ubinya empuk ya, teman-teman. Tambahkan juga gula pasir ini biar gulanya larut duluan. Kemudian kita aduk-aduk dan kita didihkan ya sampai ubinya benar-benar empuk. Setelah ubinya empuk, kita tambahkan daun pandan ini biar nanti kolaknya harum ya, teman-teman. Kemudian kita encerkan teligu yang mau kita pakai untuk ngentalin nanti kuahnya. lanjut lagi kita masukkan pisang raja kemudian santan yang kental larutan tepung kita masukkan juga untuk mengentalkan kuahnya ini kita aduk terus ya teman-teman jangan ditinggal-tinggal biar santannya nggak pecah tambahkan vanili dan garam aduk terus sampai mendidih setelah mendidih kita matikan kompor nih lihat kolak kita udah matang teman-teman ini enak banget gurih manis pokoknya beda sama yang kolak biasanya pakai gula merah itu kolak ini tuh dimakan anget-anget enak ditambahkan es batu juga enak jadi kalian jangan ragu ya untuk buatnya Selamat mencoba Terima kasih sudah menonton videonya Sampai selesai Jangan lupa tonton videoku yang lainnya ya Dadah.